Halo semuanya, selamat datang di sesi kedua dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan, saya Raisa Abdillah dari Wikimedia Indonesia. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kemampuan Wikidata yang menurut saya itu keren, yaitu query. Nah, apa itu query? Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah melakukan query, baik disadari maupun tidak disadari. Jadi query itu artinya adalah Pertanyaan, sebagai contoh begini, misalkan ya saya punya teman uh, yang dia itu tinggal di daerah Deli Serdang. Lalu saya tanyakan ke dia, uh, halo, uh, saya mau nanya dong, uh, kamu tahu nggak apa sih 5 tempat makan paling enak uh, yang ada di Deli Serdang? Begitu. Lalu teman saya memberikan uh, jawabannya berupa uh, daftar 5 uh, tempat makan yang paling enak di sana itu artinya saya sudah melakukan query terhadap teman saya begitu. Nah, dalam konteks hari-hari query ini lebih sering diartikan sebagai pertanyaan yang diajukan ke dalam sebuah basis data. Nah, teman-teman pastinya pernah dong. Misalkan teman-teman menggunakan Twitter atau menggunakan Instagram, terus di kotak pencarian itu teman-teman memasukkan sesuatu. Misalkan saya mau cari info nih soal vaksinasi di Jakarta. Nah. Saya ketikan tuh di kotak pencarian Twitter vaksinasi di Jakarta. Nanti akan keluar cuitan-cuitan yang memuat tulisan tentang vaksinasi di Jakarta tersebut. Nah, itu artinya saya sudah melakukan query terhadap Twitter. Begitu, begitu juga ketika teman-teman menggunakan Google ya, sebagai mesin pencari. Itu teman-teman juga pasti sudah melakukan query. Nah, ketika kita melakukan query, ya, kita harus menggunakan sebuah bahasa tertentu supaya bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi, antara yang uh, yang bertanya dan yang ditanya ini tentunya harus menggunakan bahasa yang sama. Misalkan saya punya teman, teman saya ini, uh, dia itu adalah orang Jerman yang uh, hanya bisa berbahasa Jerman. Kalau saya mau tahu informasi dari dia, berarti kan saya harus nanyanya pakai bahasa Jerman ya. Uh, nggak mungkin saya tanya ke dia, pakai bahasa Minang gitu, nah nanti dia nggak dia nggak akan paham gitu apa yang saya tanyakan. Nah begitu juga dengan komputer. Jadi kalau saya mau tanya ke komputer, saya harus menggunakan bahasa query khusus yang didesain uh, dengan yang didesain dan kompatibel dengan basis data tersebut, seperti itu. Nah pada umumnya kalau kita bicara basis data, pasti uh, bahasa query yang teman-teman sering dengar itu adalah SQL. Nah kalau dalam konteks Wikidata, Wikidata, Wikidata itu punya bahasa sendiri nih teman-teman. Yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Sparkle. Jadi kalau kita mau tanya ke Wikidata, kita harus menanyakannya dalam sintaks Sparkle. Supaya Wikidata itu bisa memberikan kepada kita informasi yang dimilikinya. Langsung saja ya, sekarang kita buka situs Wikidata bersama-sama. Oke, okay. nah sekarang uh, saya sudah membuka situs Wikidata. Sebelumnya, kalau teman-teman ingat, di sesi satu saya pernah bilang ya, uh, di, di Wikidata itu ada kotak pencarian. Nah, di kotak pencarian ini, uh, berarti kita bisa dong melakukan query. Ya, tentu saja bisa ya. Jadi, misalkan uh, saya mengetikkan di sini uh, Soekarno, begitu. Ya, lalu keluarlah uh, daftar di sini, butir-butir yang memiliki label, Soekarno seperti itu. Nah, sekarang ya, uh, tapi kalau misalkan nih saya nggak uh, saya nggak mau cari soal Soekarno. Yang saya mau cari itu adalah uh, adalah uh, misalkan lukisan-lukisan yang ada di dunia, begitu. Bagaimana cara saya mencarinya? Masa saya harus mengetik uh, lukisan di dunia? Ya, tidak ada hasilnya ya, karena ya, yang saya mau cari itu bukan hanya satu butir, tapi saya mau mencari kumpulan butir yang dimiliki oleh Wikidata. Itu tidak memungkinkan menggunakan kotak pencarian ini, karena di sini itu kotak pencarian itu hanya untuk satu butir. begitu nah, Kalau gitu sia-sia dong, uh, Wikidata punya data banyak, tapi pakai kotak ini saya nggak bisa carinya. Gitu tentu saja tidak ya. Jadi memang WikiData itu didesain supaya dia itu ramah terhadap query, ramah terhadap setiap orang yang ingin bertanya ke dalam WikiData. Gimana caranya? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sini ya, ada tulisannya itu query service itu ya. Ini adalah layanan tempat di mana teman-teman bisa bertanya ke dalam uh, bertanya kepada WikiData dengan sebuah layanan khusus itu. Jadi kalau dibaratkan nih teman-teman datang ke sebuah gedung lalu tanya ke resepsionis ya. Nah resepsionis inilah layanan query ini gitu. Ini mari kita klik bersama-sama ya. Nah sekarang kita berada di sebuah layanan yang bernama layanan query Wikidata. Jadi, kalau teman-teman lihat di halaman ini, halamannya itu adalah query.wikidata.org. Sekarang apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita lakukan penyesuaian bahasa terlebih dahulu ya. Jadi, di sini Teman-teman silakan ganti bahasa yang ada di pojok kanan atas ini dengan bahasa yang teman-teman kuasai. Jadi, kalau teman-teman lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, silakan ganti dengan bahasa Indonesia. Kalau nyaman dengan bahasa daerah, silakan ganti dengan bahasa daerah. Dan di sini juga bisa pilih bahasa lain yang ada di dunia. Begitu. Sekarang saya akan lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Di bagian atas ini ada beberapa hal-hal penting terkait dengan query. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini itu ada bantuan. Jadi, bantuan di sini teman-teman bisa lihat ada portal bantuan, panduan pengguna, contoh query, dan sebagainya. Begitu. Jadi, informasi-informasi terkait dengan query Wikidata tercantum di sini. Nah, di sini juga ada perkakas lainnya, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau menyunting butir atau memperbaiki antarmuka atau interface itu juga bisa. Nah, di sini yang paling penting adalah bagian contoh ya, karena kita nanti akan belajar melalui contoh-contoh yang sudah ada di dalam sini. Nah, kalau bagian ini ya, Kotak besar ini, masukkan suatu query Sparkle atau pilih suatu contoh query pada tombol contoh. Di sini kalau teman-teman sudah bisa bahasa Sparkle, silakan ketik saja ya, uh, query yang akan teman-teman ingin uh, berikan gitu, ingin teman-teman lakukan. Kalau sudah diketikkan, silakan klik uh, tanda play ini ya, jadi query-nya dijalankan, begitu. Nah, karena sekarang, saya itu belum langsung membahas materi soal query Sparkle, kita akan mulai dulu ya, menggunakan contoh suatu query. Jadi di kolom contoh ini, teman-teman bisa klik, lalu silakan pilih query paling atas, yaitu kucing. Nah, ketika teman-teman klik, maka perhatikan bahwa di sini itu langsung muncul sendiri ya, query-nya. Tanpa saya ketik apa-apa. Karena uh, contohnya itu sudah tersimpan di dalam situs Query wiki data untuk memudahkan para pengguna baru. begitu Lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Di sebelah kiri sini uh, ada tulisan I. Ya. Ada icon uh, gambarnya I. Yang kalau teman-teman uh, arahkan kursornya ke sana, ada tulisan tampilkan penjelasan query. Nah, kalau teman-teman klik, Lalu akan muncul nih suatu bagian khusus, namanya adalah bantuan query. Nah, jadi bantuan query itulah yang akan uh, saya gunakan dalam materi kita kali ini. Jadi, uh, bantuan query kali ini menjelaskan soal uh, apa sih query yang tertulis di sebelah kanan ini ke dalam bahasa manusia, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini. Uh, adalah kucing rumah ya. Jadi yang terjadi adalah saya sedang menanyakan ke Wikidata. Halo Wikidata, tolong berikan saya butir-butir data yang merupakan kucing rumah begitu. Lalu bagaimana reaksi Wikidata? Nah, di sini saya klik ya, jalankan query. Inilah hasilnya ya. Jadi ini adalah daftar nama kucing-kucing yang ada di dalam wiki data. Nah ini kalau teman-teman lihat kucing-kucingnya ini merupakan kucing-kucing yang sangat terkenal ya. Beberapa ada kucing yang viral misalkan seperti kucing Gladstone ini ya. Kalau teman-teman lihat kenapa dia bisa masuk ke dalam wiki data ya? Kenapa dia memiliki nilai ensiklopedis ya? Ibaratnya Uh, karena Gladstone ini adalah uh, satu-satunya kucing yang memiliki pekerjaan ya sebagai chief mouser. Jadi dia itu memang dipekerjakan secara resmi di Inggris. Dan kalau teman-teman lihat, uh, banyak sekali artikel yang mengulas tentang Gladstone ini maupun video-video di Youtube. Dan uh, Gladstone memiliki artikel Wikipedianya tersendiri. ya, Jadi baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Kita balik lagi ke sini ke layanan query. Kalau misalkan ya uh, kita sudah bertanya nih ke Wikidata tentang kucing-kucing yang ada di Wikidata. Lalu saya mau ganti ini, uh, karena saya uh, saya nggak mau tahu soal kucing gitu. Saya mau cari tahu soal hal lain. Ya, saya mau cari tahu soal anjing misalkan. Ya, itu mudah ya teman-teman silakan teman-teman ketik saja di sini ya. Anjing begitu. Teman-teman ketik Lalu kalau sudah teman-teman jalankan kembali ya, jalankan query kembali. Baik, nah sekarang hasilnya itu ada 428 hasil di Wikidata. Jadi di Wikidata itu ada ada 428 anjing. Bisa dilihat ya daftar anjing yang di sini. Barangkali teman-teman sudah familiar misalkan dengan Hachiko ya yang memiliki filmnya sendiri dan ada patungnya sendiri begitu atau Laika misalkan Laika itu adalah uh, anjing yang mengikuti ekspedisi luar angkasa Uni Soviet ya dan banyak sekali artikel Wikipedia yang membahas soal Laika ini seperti itu nah, jadi uh, konsep tadi ya teman-teman bisa teman-teman lakukan ke semua hal yang ada di Wikipedia jadi Uh, kalau mau cari tahu, misalkan nggak mau anjing, nggak uh, mau kucing, mau cari hal lain, mau cari soal kuda, mau cari museum, mau cari perpustakaan, bisa ya, jadi silakan teman-teman klik saja bagian ini, lalu ganti dengan uh, apa sih uh, jenis hal yang ingin teman-teman cari di dalam wikidata, seperti itu. Uh, di sini saya akan uh, ambil contoh uh, lainnya ya. Uh, sekarang kita hapus dulu uh, query yang ini cara hapusnya gimana nah di sebelah kiri sini ada tanda uh, kotak sampah ya teman-teman silakan klik hapus query nah sekarang query nya sudah bersih kembali kita akan coba hal lainnya jadi kalau di Wikidata itu ada anjing ada kucing nah bagaimana dengan benda mati misalkan uh, lokasi ya, atau tempat tertentu seperti misalnya museum Apakah museum ada di Wikidata? Tentu saja ada ya. Nah, kalau teman-teman ketik di situ museum. Oh, sorry, tadi ada sedikit kesalahan. Museum. Kalau sudah kita klik jalankan query nah di sini adalah daftar museum-museum yang ada di dalam Wikidata ya dan kalau teman-teman lihat dari namanya uh, museum ini uh, namanya beragam ya jadi uh, ada yang uh, ada yang uh, seperti itu ada di Jepang ada yang ada di Jerman ada ada yang ada di Prancis dan lain sebagainya di sini kalau saya klik misalkan nah di sini ya uh, Museum Nasional uh, Kyoto, ya kalau saya buka sebelah kanan sini ini adalah pranala atau link menuju butir terkait dengan uh, item yang ada di sini. Ya, jadi sekarang saya sedang membuka butir tentang Museum Nasional Kyoto yang ada di Jepang dan informasinya lengkap ya. Uh, Nih sekarang pertanyaannya adalah uh, oke okay, uh, di Wikidata saya bisa cari museum yang ada di seluruh dunia bagaimana uh, jika saya mau cari museum yang ada di negara tertentu saja nah bagaimanakah cara mencarinya nah saya bisa mencarinya uh, dengan cara mengeklik bagian saring ini jadi uh, tadi kan saya sudah menyaring ya dari semua informasi di Wikidata berikan saya museum nah ini uh, ini loh museum yang Uki data tahu. Terus, sekarang saya mau menambahkan museum yang kamu tahu itu, tapi saya maunya cuman yang ada di Indonesia. Nah, itu, teman-teman, klik saja di sini, Sari Indonesia". Nah, kalau sudah, uh, silakan klik di sini, jalankan query. Nah, sekarang hasilnya adalah museum-museum yang ada di Indonesia saja. Teman-teman lihat, sini ada Museum Indonesia, ada Museum Tsunami Aceh, ada Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, dan lain sebagainya. Baik, nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ya di Wikidata itu selain kita bisa melakukan query, query kita itu juga bisa semakin lama semakin kompleks ya, jadi saya bisa menambah batasan-batasan supaya hasil saya menjadi lebih spesifik sesuai dengan hal yang saya mau begitu nah di sini kok teman-teman lihat lagi bagian apa sih yang bisa diubah yang bisa diubah misalkan ini ya, batasi 100 nah ini teman-teman bisa ubah nih mau dibatasi atau tidak ya? jadi kalau misalkan batasi 100 berarti hasilnya hanya diberikan 100, begitu Nah, kalau misalkan uh, saya cuma mau lima museum di Indonesia, ya saya ganti aja jadi lima ya. Dah, terus saya jalankan lagi. Nanti hasilnya hanya lima saja, begitu. Atau saya tidak mau batasi ya, saya mau tampilkan semua museum yang Wikidata tahu yang ada di Indonesia. Udah, saya hapus saja, saya jalankan lagi query-nya. begitu. Nah di sini ada 156 hasil yang diberikan dalam waktu 3.507 Nah, Sekarang uh, oke okay, uh, dari hasil sini kita bisa lihat ya ada museum lalu ada labelnya. Itu saja tidak cukup ya. Saya mau uh, juga tampilkan kepada saya uh, titik koordinatnya itu karena uh, buat apa saya tahu museum tapi uh, saya tidak tahu dia lokasinya di mana. Itu bisa teman-teman, jadi silakan teman-teman klik di sini, tampilkan koordinat. Okay. koordinat tempat. Kalau sudah, ya jadi taruhnya bukan disaring ya, karena saya tidak menyaring apa-apa lagi. Jadi saringannya memang cukup museum yang ada di negara Indonesia. Lalu sekarang saya minta tampilkan koordinat tempat. Nah ini kalau saya jalankan lagi query-nya. Sekarang kolomnya ada tiga nih teman-teman. Jadi ada museum, uh, label museum, lalu di sebelah kanannya ada koordinat tempat. begitu nah, Lalu uh, kalau ini kan uh, berupa titik koordinat ya. Kalau saya mau lihat uh, bagaimana. Nah di sebelah sini teman-teman, di sini kan ada yang gambar mata ya. Teman-teman bisa klik. Lalu teman-teman silakan ganti sesuai dengan penyajian yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini ada... Map ya atau peta, silakan diklik. Sekarang uh, hasilnya itu adalah museum-museum uh, uh, beserta titik lokasinya, begitu. Jadi misalnya di sini ya ada museum Indonesia. Begitu. Nah di sini juga ada museum purnabakti pertiwi. Kita bisa cek lagi di daerah Sumatera misalnya. Di sini ada uh, museum uh, Muslim Bagan api lalu di sini ada rumah kelahiran Tan Malaka, Museum Tridaya Ekadharma dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, kalau ini sudah ya. Misalkan tidak cukup hanya dengan koordinat tempat, teman-teman butuh uh, gambaran ya tentang museum tersebut. Bagaimana caranya? Nah ini teman-teman silakan klik tampilkan di sini. Jadi uh, silakan uh, ketik gambar. Jadi saya minta ke Wikidata, Wikidata tolong tampilkan kepada saya gambar tentang musim tersebut. Nah ini kalau kita jalankan. Nah sekarang juga ada gambar ya, itu. Dan gambar di sini berupa uh, pranala menuju situs Wikimedia Commons. Cara melihatnya bagaimana? Jadi teman-teman di sini klik lagi bagian sini, lalu pilih tampilan image grid. Nah sekarang hasilnya adalah kumpulan foto tentang museum yang sudah teman-teman cari. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan Uh, layanan bantuan query yang ada di Wikidata. Ya, sangat mudah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, uh, silakan ganti saja uh, yang ada di sini. Jadi, misalkan teman-teman nggak -teman mau cari museum, uh, maunya cari kebun binatang. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Oke, okay. nah, kebun binatang terus... Uh, Gak mau yang di negara Indonesia, mau di negara lain misalkan di negara Jepang ya. Nah itu juga bisa. Oke, salah. Ya, terus kita jalankan lagi. Di sini ada 126 hasil ya, jadi kebun binatang di Jepang itu. Juga di sini ada koordinatnya ya. Dan teman-teman bisa pilih, misalkan mau berupa image grid, itu juga bisa. Begitu. Di sini ada kolom-kolom citra. Untuk membuat hasil pencarian lebih spesifik, silakan teman-teman sharing terus datanya sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, dan juga harap diingat ya teman-teman, jadi di kolom yang sebelah kiri sini, Ya, kalau teman-teman buka lagi Wikidata itu adalah kolom atribut ya. Jadi dan di sebelah kanan sini adalah kolom nilai. Jadi seperti itu ya cara menyaringnya. Jadi kalau misalkan suatu waktu teman-teman mengalami kesulitan atau misalkan query-nya itu bermasalah, tidak usah panik ya. Silakan uh, buka dulu butir di dalam Wikidatanya, terus lihat apakah atributnya sudah benar atau belum. Di sini saya coba contohkan. Misalkan ya saya mau mencari uh, tokoh nih uh, tokoh misalkan uh, tokoh uh, yang merupakan uh, pemeran ya atau aktor. Oke okay, jadi saya klik saring terus ketik pemeran terus saya klik saring lagi. Uh, aktor yang berasal dari Indonesia, ya. Nah ini kalau saya klik jalankan query, hasilnya tidak ada ya. Kenapa bisa begitu? Nah ini uh, karena dia itu menggunakan butir uh, menggunakan atribut negara asal, teman-teman. Nah, sedangkan di sini dibilang kalau negara asal itu adalah Negara asal dari suatu produk kreatif, gitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau pemeran atau aktor itu kan manusia, ya, dia itu bukan berupa produk. Nah, lalu apa sih atribut yang tepat uh, supaya kita bisa tahu soal hal tersebut? Nah, misalkan di sini, uh, secara tahunya bagaimana? Teman-teman, silahkan buka kembali Wikidata. lalu teman-teman uh, masukkan di sini. Uh, aktor yang teman-teman ingin cari tahu ya, misalkan uh, saya buka di sini itu Jo Taslim, misalkan di sini ada ya uh, butirnya beliau di Wikidata. Nah teman-teman lihat nih di sini ada yang namanya itu uh, country of citizenship, ya. Jadi, kalau kita buka atributnya, itu atributnya apa sih yang digunakan? Oh, atributnya itu adalah atribut kewarganegaraan negaraan. Gitu. Jadi, uh, bukan atribut negara asal, ya. Itulah kenapa sih, tidak keluar di sini. Jadi, teman-teman carinya itu uh, di sini tuh, jangan pakai negara asal, tapi pakainya itu adalah keluarga negaraan. Kalau sudah, sekarang, kita klik jalankan query. Oke, okay, sekarang kita sudah memiliki hasil berupa pemeran-pemeran uh, yang berasal dari Indonesia. Di sini uh, ada daftarnya ya, dan mereka semua ini sudah ada di Wikidata. Tuh. Mau ditampilkan hal lainnya, misalkan uh, tampilkan apa Instagramnya ya. Itu juga bisa, teman-teman. Oke, okay, sebentar. Nama pengguna Instagram. Okay. Sini uh, saya klik jalankan query ya. Nah, sekarang saya sudah memiliki nama pengguna Instagram untuk pemeran-pemeran yang memiliki keluarga negaraan Indonesia. Tuh. Kalau tidak mau dibatasi 100 juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti limitnya misalkan menjadi 250 itu juga bisa. Sama seperti tadi konsepnya. Jadi silakan uh, mem memanfaatkan fitur sharing ini sekreatif mungkin. Di sini ada daftar nama pengguna Instagram, masih belum lengkap ya karena beberapa memang ada yang tidak punya Instagram atau memang belum ada nih yang melengkapi data Instagramnya ke dalam Wikidata gitu ya. Jadi teman-teman juga patut mengingat bahwa Wikidata hanya menyajikan data yang ada di dalam Wikidata. Jadi kalau ada data yang masih kosong itu artinya belum tentu dia tidak punya Instagramnya tapi bisa jadi memang di dalam wiki data itu belum ada yang memasukkan datanya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman uh, kiranya tahu nih atau bisa melengkapi data setelah melihat hasil query yang masih kosong begini itu uh, akan sangat bagus gitu karena itu artinya akan meningkatkan kualitas data yang ada di dalam wiki data. Lalu sekarang kita sudah punya data seperti ini ya, bagaimana sih caranya kita bisa uh, menggunakannya atau memanfaatkannya lagi? Nah di wiki data uh, ada tiga hal di sini yang kalau teman-teman lihat itu uh, bisa berganti-ganti ya. Jadi yang pertama itu soal kode. Jadi kalau teman-teman klik di sini, query tadi itu sudah uh, dijabarkan dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Di sini misalnya uh, dalam URL, lalu di sini itu uh, dalam uh, bahasa PHP ya sudah. Ada di sini teman-teman bisa langsung disalin, tempel saja ke kode teman-teman atau teman-teman yang misalkan pakai Python, teman-teman yang uh, yang pakai pakai Java itu bisa langsung menggunakan ya seperti itu. Jadi uh, query yang tadi kita masukkan itu sudah diformat sedemikian rupa supaya uh, mudah disematkan di kode-kode lainnya kalau misalkan tidak, teman-teman bisa juga mengunduh datanya. ya Jadi, di sini bisa unduh uh, data di sini ke dalam format JSON, TSV, CSV, dan lain sebagainya. Lalu, di sini juga ada peranala singkat. Misalkan teman-teman mau membagikan query ini, jadi query artis-artis di Indonesia sejumlah 250 uh, beserta dengan uh, Instagram-nya. Nah, itu juga bisa. Jadi, di sini ada URL ringkas menuju hasil. Nah, ini bisa dicopy terus dibagikan ke teman-teman atau mau melekatkan hasilnya ke dalam situs nih. Ini juga bisa ya. Jadi di sini ada frame HTML yang bisa dicopy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan layanan query service yang menggunakan layanan bantuan query. Oke. Okay. Uh, sekian dulu sesi kita kali ini, uh, terima kasih banyak dan sampai bertemu di sesi kenali Wikidata selanjutnya.